Kawan-kawan sekalian, yang akan Anda pelajari menggunakan LKPD yang tersedia pada Hyperphysics, saya contohkan sebagai berikut. Pelajaran kita mengenai fluida statik, fluida dinamik, juga terakredit gas dan termodinamika, sudah tersedia pada bahan yang disajikan di depan. Pertama-tama pilih mekanika, kemudian Anda cari yang tulisannya fluids. Nah, di sini di dalam pembahasan tentang fluida ada tekanan, energi kinetik, potensial sampai persamaan Bernoulli, prinsip Pascal, tekanan statik, tekanan hidrolik, rem hidrolik dan contoh lain, gaya apung, komersi medes, kemudian pozoil low, hukum pozoil, aliran darah, efek turbulen, fluida yang tidak mengikuti aturan Newtonian, kemudian ada energi dalam, difusi osmosis dan transportasi melalui membran tegangan permukaan, hukum Laplace tekanan dinding, nah di sini tegangan permukaan tegangan dinding, hukum Laplace permukaan, dan aksi kapilaritas dan yang terakhir adalah gesekan pada fluida dan viskositas, saudara-saudara boleh memilih pertama dari tekanan dulu nanti akan menuju seperti ini, sampai bawah selanjutnya, back, kemudian menuju energi kinetik, nah, yang sudah tampil di bawah tadi, berarti kalau supaya tidak kesini, kita cek dulu nah ini persamaan Bernoulli, fluida dinamis. Nah, ini angka-angka yang saudara bisa isikan berdasarkan soal-soal yang nanti muncul. Ada satuan-satuan kilopascal dan lain sebagainya. Nah, nanti ini kita coba dalam kegiatan di kelas. Nah, ini adalah aksi tentang perjalanan bola baseball yang bisa melengkung. Kemudian, ini adalah penampang sayap. Misalnya, kita mau melihat uh, ilustrasi. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian, di sini juga ada eksternal. Nanti silahkan saudara-saudara mencoba. Nah, bentuknya, terminologi. Sudah cukup jelas sebagai bahan dasar untuk penerbangan. Baik lagi, baik saja. Kita menuju ke prinsip Pascal. benar, mm -hmm. ada persamaannya juga. Perhatikan baik-baik. How to drop, silakan diklik Nah, ada videonya. Ya, sudah cukup baik, kan? dalam empat detik tekanan hidrolik kemudian angka-angka yang bisa anda gantikan dan nanti akan terisi secara otomatis bagaimana proses dongkrak hidrolik dalam tempat cuci mobil kalkulasinya bisa dihitung dilakukan back dua kali untuk kembali kita sudah sampai di sini oke rasanya hidrolik ini belum nah ini dia rem hidrolik back lagi contoh lain penjelasan dari uh, prinsip pascal cukup banyak jangan sampai tidak anda lewatkan. Nah, ini pengukuran tekanan darah. Iya, bagaimana konsepnya. Kemudian ada tekanan udara, bahkan prinsip Archimedes juga ada. Nah, di sini ada angka-angkanya untuk percobaan. Anda bisa coba. Angka penting kita lihat cukup lengkap untuk masa jenis, rapat jenis, berat jenis. Nah, ini satuan internasional juga. Besaran dan satuan. Sangat baik. Oke, tadi ada nah, ini dia. Masa jenis dan daya apu. Sampai ada tekanan berat. Nah, Ya, penting, ada kalkulasinya juga tekanan hidrostatis konsep tekanan, nah jadi jangan dilewatkan semua bagian yang ada di sebelah kanan persamaan Bernoulli, berulang-ulang di situ seperti apa yang dimaksud dengan aliran laminar dan seterusnya nah jadi saya harap melalui contoh ini kawan-kawan bisa menggunakan sumber belajar ini sampai nanti tuntas di semester 4 selamat belajar